Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Powers. Welcome back to Power Podcast. Sama ya, padahal cuma yeah, ada tiga yeah, orang di layar ya Ya mungkin um, ada support-support sistem <laughs> ada yang, ya. yang luar biasa ya uh, Tetap nyamanin kita, oke okay. um, Apa kabar, Powers? Walaupun situasi juga lagi pandemi gini Bukan berarti uh, semangat kita juga menurun ya oh, iya, Ram. Yeah. Kita hari ini nggak cuma berdua nih <mulis> Kita ada bintang tamu nih Kita yeah. ada Bu Christine Halo, ya. dari ya. Human Capital Dari guys Welcome, Bu, di channel PO di sapa bu ini sapaannya adalah powers hi powers iya yeah. iya <laughs> yeah. nah kita kan eh, belakangan ini sudah sudah mulai sering ya bu untuk melakukan kegiatan-kegiatan WFH mm. eh, di tengah situasi pandemi Art artinya ada langkah yang dilakukan sama perusahaan yaitu ya kita harus harus kerja mau tidak mau harus dari rumah kayak gitu kita kemarin tuh full eh, mulai tanggal 15 kalau nggak salah ya Ya, tanggal 15 15. April. April, ya, ya, memang gitu ya, Pak. Pada akhirnya ada perubahan juga nih pola kerja mulai yang kita awalnya sering banget masuk ke kantor, ketemu sama teman-teman, diskusinya secara langsung. Mm -hmm. Sekarang ya serba digital gitu kan. Ya untungnya ada platform-platform yang bisa memfasilitasi itu gitu. Nah, kalau dari buktis gimana Bu perbedaan ketika WFH, terus eh dari WFO nih? terus pada akhirnya harus harus uh, ada wfa juga harus sering wfa beda pasti beda betul. bu ya? gimana tuh bu? Ya, kalau wfa kita semua ngumpul di kantor kan gampang ya mm -hmm. kalau perlu apa apa tinggal teriak kangen mm -hmm. <laughs> <bu. laughs> gitu oh, iya iya kalau sekarang ya nggak bisa teriak lah yang pasti mm -hmm. ya kangen kangen suasana itu ya kangen lah pastilah awalnya oh. uh, saya pikir bisa gak ya WFH gitu ya bisa enggak gitu, ya, tapi ternyata eh, dua bulan ya, dua bulan awalnya kita shifting, terus kita full WFH ternyata bisa-bisa aja sih ya ya walaupun pasti di awalnya cukup bingung gimana ya Seperti caranya experience baru juga kayaknya dulu ya, ya, semuanya WFH ya, ya. This new normal kan, yes. artinya kita harus bisa beradaptasi loh, dalam hmm. kondisi gini ya apapun orang yang bisa beradaptasi itu yang bisa bertahan sih kalau menurut saya Ya yeah, betul Ya so far kalau tim kita, saya bersyukur juga dengan uh, teman-teman they have, uh, di tim kita kan, hmm. yang bisa atur dengan baik uh, teman-teman semua, uh, undernya gitu, jadi uh, kondisinya kalau kita tiap pagi Uh, WFH, kita buat list to do hmm, ya. yang, yang penting juga. konsisten di list to lalu nanti progres uh, list to seperti apa hmm. ya ongoing sih buat saya sih nggak ada masalah ya sejauh ini ya, kita masih bisa jalan tetap produktif hmm. Malah menurut saya dengan WFH saya lebih banyak dikejar. Banyak dikejar justru <laughs> ya. Tagih-tagih ya. Lebih banyak kerjaan karena uh, IM terus approval approval wow. ya. Yeah. Nah, rasanya lebih banyak yang masuk ke saya sih. Yeah, yeah. Artinya kan kalian kerjanya jadi nggak berkurang secara yes. produktivitas. <laughs> saya selalu seneng sih, melihat oh ya, oke okay, tetap produktif gitu, tetap mm -hmm. ada hasil yang bisa di Dilihat, ya, gitu. di akhir-akhir gitu, lah ya, lah ya. ya nah, gitu. Betul, betul ya, ya. Tapi nggak ya. tahu kalian lah ya, kalau saya sih uh, so far kalau memang ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan Kita kan bisa langsung video call tuh hmm. ya Ya kalau rame-rame kita udah punya ada beberapa platform yang bantu Kalau cuman berdua atau bertiga kan bisa juga WA call WN, oh, gitu oh, ya, ya. Ya, yang pasti memang teknologi tuh saat ini sangat mendukung lah ya. Nah, kalau untuk kalian nih, gimana koordinasinya? Kalau coba lu dari lu dulu deh. Iya, kalau dari saya nih misalnya, jelas memang ada ada perbedaan yang yang sangat kontras ya ketika kita WFO sama WFA otomatis nah, dalam segi komunikasi nih, hmm. dalam segi komunikasi hmm. komunikasi kita nggak bisa langsung apa ya langsung ketika kita nanya A langsung masuk ada jawaban gue, pasti tinggi pasti agak ya. agak delay ada kan, ya. ada jeda. Nah, cuman kita komit di bagian itu bahwa kalau misalnya proses koordinasi ya harus segera ditangkep ini, hmm. dikasih jangan, jangan lebih dari sekian menit misalnya hmm. karena memang itu kan akan pada akhirnya menghalangi kita juga kan, kalau misalnya kita butuh ya, suatu alur ya. nah, pada akhirnya menghambat ketika hmm. memang proses koordinasi hanya bisa dilakukan menggunakan teknologi. Nah kemudian juga uh, pakai meeting, conference menggunakan hmm. video call, itu juga sangat membantu gitu ya dan mau nggak mau ya kita semua harus bisa adaptasi dengan dengan hal tersebut saya suka tadi itu yang diomongin Bu Christine, bahwa um, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi semacam ini karena, hmm. karena saya ingat satu kata-kata bijak ya, dia bilang gini yang menang itu bukan siapa yang paling kuat, yang menang adalah siapa yang bisa beradaptasi dengan baik iya. gitu. Wah, luar biasa sih. Saya sepakat tuh. Einstein ya. Ya, tentu, kayak gitu. Ya, Romairama. Ya. <laughs> <laughs> eh, tapi enggak. kalian sadar enggak sih ya dengan kita WFH begini dan koordinasinya semuanya uh, ya bisa juga hmm. pakai telepon lah ya, pakai handphone kita jadi belajar hmm. untuk lebih responsif sama orang lain ya, terus cepet terus terus yang kedua, kita juga jadi belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik hmm, ya. bayangin gak, dulu kita ketemuan aja, ngobrol begini hmm. nih kadang suka miskom ya, ya su apalagi <laughs> lewat ini, kebayang gak sih? Ya, ya. terus kan kita jadi harus bisa nyusun kata-kata tuh betul gimana caranya nih, gimana caranya dia ngerti ya, hmm. pasannya nyampe gitu. ya, ya. karena ya. kan kalau kita ngetik ngerti ya ngerti nggak ya dia dia ulang lagi yes. gimana caranya dia ngerti berarti kan ya, kita ya. jadi belajar juga gimana cara mengkomunikasikan sesuatu mm -hmm. ya ngasih sih betul betul okay. benar-benar ya, kadang-kadang ya. tuh kalau uh, ya, misalnya kita ngobrol langsung aja kadang masih suka miss hmm. apalagi ini nggak nggak ya, iya. ketemu secara langsung pada akhirnya hmm. ya itu tapi Bu um, sebagai leader di HCSD tentunya hmm. kan hmm. ibu ada ada uh, fungsi untuk Monitoring karyawan-karyawan di bawahnya timnya yeah, ibu Gimana yeah, yeah, yeah. sih Bu sebagai seorang leader Monitoring tim uh, di dalam HCSD itu dengan konsep WFH ini Bu Jadi kan semua serba digital dan sebagainya Gimana yeah, yeah, yeah. cara tetap biar monitoring, maintain tim uh, Memastikan tim-tim di bawah uh, HCSD ini bisa bekerja dengan baik Kalau saya bukan orang yang rumit ya Saya make it simple lah semuanya saya, eh, yang pasti saya tahu mereka mengerjakan apa ya kalian buat list to juga kan, list to mm. tiap hari itu ya walaupun mungkin eh, kadang nggak di mm. gitu, tapi random saya tahu kok, ya masing-masing mengerjakan apa gitu mm. ya lalu eh, saya lihat teman-teman eh, di DLH kan juga mereka punya timeline mm. mereka punya mm. sudah present juga yes. apa yang mau dikerjakan selama uh, 3 bulan ke depan mm. ini ya, selama mm. WFA ya sehingga saya hanya kontrol besok itu sih artinya hmm. eh, saya nggak mau juga mungkin ada yang begini ya tiap pagi ayo kita Zoom gitu yeah. ya <laughs> absen by Zoom yeah. <laughs> kalau buat saya enggak nggak sesulit itulah gitu hmm. ya yang penting saya tahu kalian mengerjakan sesuai dengan porsi kalian masing-masing saya juga eh, ya beberapa kalau memang lewat timeline lewat eh, target yeah. ya saya langsung tanya dong ini mana, gitu iya? mana katanya kita mau bikin project ini hmm. sudah sampai di mana, gitu ya? Jadi, uh, saya nggak mau bikin itu rumit karena kita semua juga lagi dalam kondisi yang ya, kita harus survive lah ya. Intinya, dalam hmm. kondisi ini, tapi yang saya tahu ya, saya bersyukur kalian, ya, teman, teman tim saya itu semua sadar akan pekerjaannya masing-masing, nah, itu ya. yang saya syukuri ya, tapi... Artinya, kalaupun misalnya di luar sana ada kondisi eh, gimana cara manage timnya, ya memang ha, kalau memang agak sulit untuk manage timnya, ya harus didetailkan satu-satu. Tapi kan saya melihat tim ini nggak perlu, tim saya ya, khususnya nggak perlu begitu, karena kalian ya, tim saya itu udah punya kesadaran masing-masing untuk mengerjakan apa yang harus menjadi pekerjaannya. Itu yang penting dan kasih kepercayaan yang... Ya yang penting kan deadline-nya sesuai, targetnya sesuai jadi itu ya, um, pastikan detail kerjaannya apa nih, yang mau, yang mau yeah. dikerjain hmm. selama WFH terus juga komunikasinya harus lancar dan yang terpenting nih, dan yang terpenting adalah kedewasaan dari masing-masing orangnya individunya, ya, ya kedewasaan untuk menjalankan tugasnya komitmennya, hmm, komitmen dengan tugas yang sudah dikasih ya betul-betul, hmm. karena memang apapun yang dilakukan kalau misalnya tidak ada kedewasaan pasti bakal sulit juga Bu ya. Even itu uh, ketemu secara langsung pun juga masih mm -hmm. bakal sulit. Ya, yes, yes, Dan so. harus jaga tadi ya responsifnya. Responsif betul betul Harus cepat respon. <laughs> ya. Oke. Okay. Terakhir Bu saya mau tanya kalau misalnya waktu WA ada cerita lucu gak nih Bu? Kan kita di rumah nih ya, ya, lucu, kita kan terlalu kebiasaan gitu. Uh, oh Pernah sih waktu tuh video lagi video call-nya uh, call. Untungnya uh, saya lagi bikin mute ya uh. Anak saya tuh keluar dari kamar Dia kan kuliah online hmm. <laughs> Keluar dari kamar, masuk teriak Untung untung banget di mute ya uh. Saya gak, gak <laughs> teriak Mah, nangkep di mana mah Aku mau <laughs> ngerem nasi <laughs> tuh <laughs> yeah, yeah, yeah. Tapi overall sih masih aman lah masih aman. Saya juga memang berusaha bikin uh, Supaya posisi laptopnya langsung oh. ngarahnya ke dinding. Oh, oh iya. Iya iya lewat kan, di belakang nggak kan, kelihatan. Kayak kebayang nih kan. kan, anak kan. anak aku lewat-lewat gitu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Betul, kalau saya juga kayak gitu Bu. Dan untungnya Ibu di mute ya. Kalau saya nggak ke-mute, Bu. Jadi begitu lagi conference gitu, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kos. Ah. Ternyata bapak kos Bu nagih bayar uang kos. <laughs> <laughs> Lu telat berapa bulan. <laughs> <laughs> aduh. Akhirnya ya aduh. Kakak online lah bu, kalau. Kalau juga. Bukan telat kan? Enggak, bukan enggak telat, cuman dia. Nah kalau telat mau. Ngasih tahu, ngingetin, Mas, bayarnya jangan lupa kayak gitu. Kalau gue itu, dikarenakan kebetulan di apartemen ya. Di apartemen kayak di mall ada apa bahasanya? Ada halo-halonya di atas ya. Jadi kita lagi lagi serius ngobrol gini-gini-gini tiba-tiba, tumping-ting-ting gitu. Karena lo di mall kan enggak padahal kan di apartemen gitu, kadang kan ada unexpected lah ya. jadi hiburan gitu loh. entah keluar uh, buka kamar mandi lupa nutup ya. atau apa yang epic epic lah, ya, lucu ya. aja gitu. Betul -betul. Ya semoga UEFA ini juga tetap ada hikmahnya ya hmm. untuk kita semua sebagai pribadi dan juga kita sebagai tim yang hmm. bekerja um, dengan profesionalitas masing-masing. Iya -masing. bagusnya sih apapun kondisinya nggak ya. menjadi recent ya yes. untuk kita stop create. Uh, yang lebih baik tetap stop inovasi tetap uh, berkarya juga dan buat teman-teman yang WFO juga ya teman-teman yang WFO ya walaupun mungkin uh, ada nih kondisi gini ah saya WFO dia WFA enakan yang WFA daripada WFO hmm. enggak, enggak seperti itu juga gitu kita punya fungsi dan tugas yang masing-masing yes. harus bersyukur loh ini yang WFA aja udah mulai bosan malah pengen WFO gitu ya hmm. harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang bersyukur karena banyak juga di luar sana yang rezekinya mungkin berbeda loh dengan kita gitu ya yes, jadi apapun itu kita harus stay produktif yes. tetap semangat uh, oh ya sebelum kita closing nih ada reminder juga buat ini kan um, podcast yang diproduksi oleh kami ya poutim ya mm -hmm. seperti itu nah mungkin ada teman-teman juga di sana yang suka bikin podcast yes. atau yang suka siaran juga gitu ya, atau mungkin udah punya channel podcast sendiri hmm. itu boleh banget loh buat kirimin hasil karyanya ke kita bisa dikirim ke dalam bentuk audio ke communication at gmail.com nah dikirimkan bentuk audio nanti durasinya bisa diinfokan kepada kita nanti kita akan bantu seleksi nih hmm. nah, kita akan bantu seleksi nih kira-kira kontennya menarik gak ya, atau misalnya bagus nih buat ditayangin di channel kita dan yang jelas kontennya boleh kreatif mungkin cuman kita sih menyarankan masih dalam tema berhubungan dengan home finance dengan perusahaan hmm. gitu masih hmm. dengan relate dengan itulah gitu. temanya kreatif sebebas sekreatif mungkin tapi sebisa mungkin masih relate dengan home finance yes. dan perusahaan kita itu okay. nanti kita akan bantu seleksi kalau misalnya akan ditanyakan, kita akan konfirmasi juga kepada pengirimnya ya jangan Oke. lupa ya itu silakan nanti dikirimkan ke home communication gmail, .com. gmail .com. diantikan ya ditunggu karya-karyanya teman-teman yang ada di rumah yang ada di kos-kosan gitu oke, ya oke. untuk selanjutnya episode berapa em kita nanti ada kita ada episode yang kedua ya ditunggu aja buat power semuanya kita pastinya ada gestar yang mm -hmm. lebih seru lagi lebih spesial lagi mm -hmm. lagi, Temanya juga lebih asik lagi yes, lebih asik uh -uh. lagi itu semua kita sajikan untuk powers Oke, okay. thank you nih Bu, sudah, sudah hadir. hadir di sini luar biasa Jadi thank, thank you buat penonton bayaran ya. <laughs> dari tadi diam-diam aja Oke, <laughs> kalian bermanfaat <Yeah>. sekali <laughs> baru pada episode Terima kali ini. Semoga Powers di rumah, di kosan, dimanapun berada juga bisa mendapatkan insight dari obrolan santai kita ya, obrolan santai kita, bagaimana ya. dibanding bisa dipetik lah Yes, gitu. betul Oke, okay. itu aja Um, terima kasih Bu Christine sekali, sekali lagi. lagi Terima kasih ya, ya, semoga bisa ya, join lagi Terima kasih um, Kayaknya sudah waktunya untuk kita cabut dulu Di episode satu ini ya satu. Sampai ketemu di episode berikut-berikutnya ya Eh hey, diingatin dulu, kita nanti bakal ada di mana aja Oh, uh, untuk podcast ini Utamanya kita akan, rencananya akan upload utama di IGTV IGTV. Communication. Communication. Kemudian kita lagi cari tools dan platformnya untuk upload di spotify juga spotify. juga, dan sekur di youtube juga dan soundcloud kalau semuanya oh, pasal oke okay. sih. mohon well, mudah-mudahan segala channel yang kita provide hmm. bisa bermanfaat lah buat powers khusus. Oh, oke okay. jangan lupa powers semua di install ya itu. aplikasi-aplikasinya <laughs> ya. oke okay, semuanya terima kasih untuk bincang-bincang kita pada hari ini hmm. kita jumpa lagi di next episode ya oke di nantikan episode berikutnya gitu Terima kasih semuanya, kita pamit undur diri. Salam Poh! Podcast Woo!